Taman kanak-kanak terlihat menyenangkan Ayo kita periksa Pemeriksaan kesehatan diperlukan setelah masuk ke taman kanak-kanak Nana, Nana, Selamat pagi, anak-anak. Ayo simpan barang-barangmu dulu, lalu kembali untuk pemeriksaan kebersihan. Lokerku yang mana? Ayo bantu aku menyimpan barang-barang. Lokarku yang mana? Ayo bantu aku menyimpan barang-barang ke dalam lokar Tolong bantu aku menemukan lokerku Ayo bantu aku menyimpan barang-barang Anak, perlihatkan tanganmu dan coba saya lihat apakah sudah bersih. Momo, kamu dulu. Momo, tangan kecilmu sedikit kotor. Kukumu terlalu panjang. Ayo kita potong. Ingatlah untuk mencuci tangan setelah memotong kukumu. Kukumu. Gosok telapak dan pergelangan tanganmu agar tanganmu bersih. <tik> Ayo kita ukur suhu. Suhu Momo normal. Momo sehat sekali. Mimi, sekarang giliranmu. Tangan Mimi bersih sekali. Ayo kita ukur suhu. Mimi demam dan harus meredakan demamnya. Pakailah koyo pereda demam. Minum banyak air akan membuatmu merasa lebih baik. Mimi, aku sudah memberitahu ayahmu untuk menjemput. Hai Bu Guru. Aku ke sini untuk menjemput Mimi agar bisa beristirahat. Ayah Mimi, Mimi demam dan mohon untuk terus memantaunya. Tentu, terima kasih. Mimi, ayo kita pulang ke rumah. Anak-anak, beritahu gurumu segera jika kamu merasa kurang sehat di taman kanak-kanak.